Ya selamat pagi teman-teman. Sekarang kita akan belajar mengenai olah nafas untuk tekanan darah rendah ya. Nah sini yang tekanan darah rendah ini gampang banget ya. Karena untuk menaikkan itu ya minum minum kopi aja ya minum kopi setiap hari kalau perlu dua gelas kecuali eh, punya asam lambung dan kalau Minum kopi melilit, ya, bisa dengan makan daging. Banyakin dagingnya kecuali lagi, misalnya kena ginjal juga, gitu ya. Tapi biasanya orang tekanan darah rendah itu sehat-sehat. Jadi, sebenarnya minum kopi tiap hari, ya, sehari dua kali atau maksimum dua kali, bagusnya. Ya lebih, ya, siapapun juga, sebenarnya sehari itu dua kali minum kopi naik, makan, tambahin dalam menunya dalam dalam komposisi menunya tambahkan daging tentu kalau yang vegan ya nggak bisa ya vegan ya dengan kopi terus olahraga ya olahraganya apa jalan cepat makanya kalau kemarin yang tekanan darah rendah saya ajak olah nafas saya apa olahraganya body setting yang pelan pelan gitu ya dinikmati gerakan karena harus menenangkan nanti ya yang tekanan darah rendah ini ya tinggal olahraganya kita lari aja. Ya, kali di tempat aja sebentar 5 menit nanti kan naik ya, sehingga kalau misalnya dibuat sering-sering berkala itu akan jauh lebih mudah. Nah, sekarang kita kasih teori dasarnya Jasmine ya sama yaitu autonomic nervous system. Tapi saya eh, sampaikan dulu ya dasar dari denyut jantung, gitu ya dari yang mempengaruhi tekanan darah yang pasti sistem secara keseluruhan nanti bisa diper e, dalam di modul 4. mungkin akan saya pas ulang di mana inilah keseluruhan e, sistemnya lalu dari seluruh keseluruhannya ini kita ada yang namanya parasimpatetik sebentar ya dari dari sini, sebenarnya yang disasar dari olah nafas itu yang autonomic nervous system atau ANS, ya, dari keseluruhan sistem ini. Kalau ini dengan kognitif terapi yang nggak usah pakai nafas, tapi ada dengerin ceramah saya aja sampai mindset-nya berubah gitu ya. Itu sebenarnya untuk terapi kognitif. Nah, yang olah nafas itu yang dipengaruhi adalah simpatik dan parasimpatetik nervous system, autonomic nervous system ANS di mana kebanyakan orang ya itu kekurangan parasimpatetik kebanyakan simpatik itu yang sebenarnya membuat orang darah tinggi nah kalau darah rendah sepertinya malah justru kekurangan simpatiknya jadi kebalik ini untuk yang darah tinggi ya nah tapi kita mau coba dulu menghubungkan antara nafas dengan perasaan kalau orang yang tekanan darah rendah, kayaknya perasaan yang di area bawah ini cinta, tenang, kalem. Ini malah banyak banget, gitu ya. Anda kurang stres. Anda kadang begitu stres saja, perasaan takut, kayak orang dikejar anjing, nafasnya langsung lebih cepet, denyut jantungnya lebih cepat tekanan darah naik. Nah, maka orang-orang tekanan darah rendah itu bisa hidupnya tenang, kalem, santai makan pelan jalan pelan ya semuanya serba pelan gitu ya itu orang yang tekanan darah rendah kebanyakan orang tekanan darah rendah juga hidupnya happy ya bebas dari khawatir Nah orang yang tekanan darah tinggi itu yang kurang istirahat kurang istirahat kebanyakan takut Nah kalau tekanan darah rendah jadi kebanyakan santainya gimana supaya tekanan darahnya naik cari anjing aja minta dikejar <gimana> ya tentu gak bisa kan kita gimana cari-cari stres gitu ya nah maka justru yang tekanan darah rendah ini kita mau lebih banyak ke simpatetik sistemnya ya ini yang ditambahi dengan cara apa dengan cara mengatur nafas bagaimana Nafas itu bisa mempengaruhi denyut jantung. Kalau kemarin dipakai untuk bagaimana menurunkan, nah kalau bagaimana menaikkan, ya sebenarnya prinsipnya sama. Yaitu menggunakan prinsip bahwa ketika jantung berdetak lebih keras, tentu tekanannya naik. Jadi gimana caranya kita menaikkan detak jantung? Yang pasti minum kopi aja, yaitu akan mempengaruhi juga begitu kita jalan cepat atau lari mempengaruhi juga. Jadi orang yang tekanan darahnya rendah ya ini kan kemarin untuk tekanan darah tinggi ya tinggal dibalik. Kalau jalan coba cepetan dikit gitu ya, jangan santai-santai banget gitu ya. Terutama nafasnya nanti kita praktek 5 menit 10 menit aja terus kita langsung ukur. Kalau tekanan darah tinggi maka menurunkannya dengan bernafas buang pelan-pelan. Nah, kalau tekanan darah rendah dengan menariknya yang lebih panjang, jadi nanti kita akan buat. Kalau dites ikut camp, ya mau ikut camp yang uh, kebugaran seksual dan prostat juga boleh. Ikut camp yang ya, kanker nggak perlu, ya kan? Saya mau bikin camp dengan Mas Gunggung itu camp yang untuk uh, kanker diabetes dan kesehatan seksual atau marriage healing. Nanti bawa alat-alat untuk ngetes HRV Anda. Ini orang sehat di mana denyut jantungnya atau nafasnya mempunyai denyut jantung, tarik pelan, buang pelan, teratur dan normal. Ya, Tapi orang yang tidak sehat, itu jaraknya, ini misalnya jarak tarik-buang. Tarik-buangnya ini nggak teratur. Ya, Ini kan tarik-tarik atau denyut jantungnya itu naik-naik, itu tidak teratur dan jaraknya nggak teratur. Orang frustasi, orang marah, lebih lagi nggak ada polanya. Nah, sekarang gimana kalau kita mau menaikkan, mau menaikkan denyut jantung supaya dengan demikian tekanan darahnya naik. Maka sebenarnya kebalikan dari yang kemarin menurunkan tekanan darah. Ya, supaya naik maka justru ekspresi nafasnya, ya, waktu anda bernafas nanti kayak Wimbo satu, sebenarnya mirip. Ya. Cuma nanti kita nggak usah lapan yang panjang Waktu Anda tarik nafas, Anda harus semangat tarik nafas. Nah, ini malah dadanya diangkat, ya. Ini diangkat sedikit, tarik nafas, tarik nafas, boleh perut, boleh dada. Kalau mau panjang, ya perlu dulu. Ya. Ya, Anda tarik itu dari segi teknik nariknya kalau mau pro dulu ya perut di tarik, perut dikembangin, lalu dada diangkat, ya, pinggang diangkat, lalu dibuang. Yang darah tinggi nggak boleh, Nggak boleh angkat. Nggak boleh angkat pundak, ya. Mesti perut saja yang tekanan darah tinggi. Tapi yang tekanan darah rendah itu dibalik, dibalik justru. Ini bahunya sudah diangkat, ya. Jadi kita balik karena ini saya nggak rubah slide-nya dari yang kemarin, hanya menjelaskannya saja. Nah, untuk yang tekanan darah tinggi, maka kemarin saya ajarkan tarik 4 buang 6, tarik 4 buang 8. Nah, kalau sekarang yang tekanan darah rendah, cukup tarik 2 buang 1. Ya, tarik 2 buang 1. Tarik 2, tarik kayak tadi sebentar, buang. Tarik, tadi buang. Jadi ini sebenarnya cukup cukup Kenapa nggak dibikin slide powerpoint sendiri gitu ya ya memang malas bikin tapi yang untuk darah tinggi cari penjelasan orang lain banyak jadi cari cari dokter-dokter yang menjelaskan bagaimana menurunkan tekanan darah tinggi gitu. banyak banget ya, teorinya banyak powerpointnya banyak artikelnya banyak YouTube nya banyak tapi yang menaikkan tekanan darah justru selain rendah sampai tinggi kagak ada Istri <laughs> saya itu disanya, tekanan darah rendah. kalau saya tanya dia, "Eh, susah?" Saya ngomong, "Oh, oh, dia tadi malam, "Susah?" dicari cari, cari, cari materi buat menaikkan gitu ya? Enggak usah dinaikkan. Pengurangan tekanan darah rendah itu happy, enak, nikmat, tidur gampang <laughs> ya. Sudah cari materi enggak ada, materi yang kemarin aja aku pakai ya <laughs> kan? Cuma nih, simak, simak. Suara saya gitu ya, saya simak gambarnya. Karena gambarnya gambar yang sama, tinggal dibalik aja begitu. Cari materi nggak ada gitu kan? lah cari materi kakak ada. Kakak <laughs> ada teorinya bagaimana menaikkan tekanan darah. Ya sudah, teori yang sama dibalik aja gitu ya. Jadi teman-teman memang ya teorinya tuh ya kalau selama ini saya pelajari ya autonomic nervous system. Dari autonomic nervous system itu adalah nafas bisa mempengaruhi denyut jantung kalau mau menaikkan menurunkan tekanan darah ya menurunkan nih buangnya lebih lama maka kayak whiskey breathing ya kalau mau pelan gitu ya amati turunnya itu naiknya atau turunnya itu pelan ya udah water breathing aja tarik 5 buang 5 udah ya tarik 5 detik buang 5 detik itu mungkin 6 bulan nanti baru ada dampaknya ya kan panjang ya enam bulan itu kan panjang jadi coba satu bulan ini Ya, setelah itu bisa kembali ke tarik 5 buang 5 Itu eh, nafas ideal ya Nafas ideal, tarik 5 detik, buang 5 detik Itu koheren, itu nyaman, itu aman Tapi coba satu bulan ini, bahkan coba satu minggu ya Sambil dites terus tiap hari tekanan darahnya berapa ya Kalau naik dikit-dikit, ya yang yang cepat kan obat ya Ini kan bukan obat, ya. tapi kita ngatur denyut jantung maka dicoba sehari dua kali saja. ya Tidak boleh lebih dari dua kali. ya Sehari dua kali, ya selebihnya boleh water breathing berkali-kali. Kalau saya ambil dari Lukas Rockwood. Ya, Lukas Rockwood kan mengajarkan minum air itu berkali-kali. Makanya water breathing itu. Tarik lima, buang lima. Ini adalah imbang. Yang tinggi akan turun, yang rendah akan naik. Tapi orang kalau harus nunggu enam bulan itu kan... Dan tiap hari loh ya, itu kan nggak konsisten seringnya. makanya nyanyi konsisten. Kalau mau konsisten tiap hari, pagi sore, pagi sore, pagi sore, pagi sore terus tarik lima buang lima setiap hari. Ya, yang buat breathing. Tapi gunakan ritme lima. Ya, saya tadinya kan ritmenya berapa saja, tapi. Karena dipengaruhi dua orang, kalau cuma satu orang itu, misalnya Mas Gunggung gitu kan tadinya, ya, ya ilmunya beda lah. Saya jen kabatin nggak pakai gitu gitu kan. Eh tapi begitu Dokter and work ini juga mengajarkan tarik lima buang lima. Oh berarti sama nih dua, dua narasumber gitu ya. Nah Anda itu konsisten terus-menerus, bukan 6 bulan lagi sih. kalau pola hidup itu seumur hidup. Maka ini adalah yang ideal, yang rendah naik yang atas turun. Nah sekarang kalau kita mau coba sebagai terapi, sebagai trigger, ya sebagai trigger nanti lihat paling enggak kalau misalnya kalau istri saya itu kan kadang enam puluh sembilan puluh, gitu ya, kadang bahkan 50-70, Kalau lagi kayak gelingan gitu ya, ya kalau dia memang minum kopi udah gitu, cari kopi aja naik gitu ya. Jadi bisa emang terapinya terapi kopi udah. Siapa ya, minum kopi kan nikmat. Kalau darah tinggi nggak boleh minum kopi. <laughs> Jadi makanya orang darah rendah itu sakit yang enak ya. Kalau jalan kaki kemana saja, jangan jalan pelan, jangan santai. Hidupnya di cepat sedikit ya. Jalannya cepat itu ya. Di airport, mau berdekat jalannya cepat gitu ya. Emang orang orang orang darah rendah itu kebanyakan tuh kayak orang Jawa gitu ya kalau nalon laton, kelakon kelakon gitulah, orang-orang cakem rungsung ya, nggak usah cepet-cepet, tenang aja gitu. Istri saya sama anak-anak saya berdua ya sabar gitu, segala itu tenang, cepetan-cepetan. <gifat> <gifat gifat> itu nanti naik sendiri tekanan apa denyut jantungnya lebih cepat, ya udah pasti tekan darahnya naik. Nah sekarang kalau kita pakai nafas dulu ya, kita coba dengan nafas dulu, maka nafas yang mana? Jadi, nafas yang dua satu, ya sehari dua kali saja nanti jangka panjangnya 6 bulan itu kalau yang tarik lima buang lima tapi yang tarik dua buang satu kita coba selama eh, seminggu dua minggu teman-teman nanti amati sendiri ya karena saya bukan darah rendah istri saya ya istri saya nanti tak suruh tak suruh juga praktek dan hasilnya nanti kita laporkan ya karena sebenarnya nggak kemana kepikir tapi ketika di autonomic nervous system ya bisa juga kan gitu ya Nah Sebelum olah nafas, saya sendiri mau tes untuk diri saya, paling enggak walaupun saya bukan darah rendah, ya, tapi ada perbedaan menjadi dari berapa ke berapa, gitu ya. Kan ada yang bilang kemarin juga Pak Omron kan nggak nggak nggak tepat, Pak. Ya kalau yang tepat malah lebih tepat yang manual atau cari yang standar rumah sakit. Tapi paling tidak sudah bandingkan dengan alat yang sama, seperti kayak timbangan digital, gitu ya. Itu kan juga nggak akurat, ya. Viseral fat, umur, umur, umur biologis, ya. dari alat malah, malah akurat, mana tepat. Tapi paling tidak kita bandingkan orang yang sama dengan alat yang sama. Ya. Dengan alat yang sama, di jam yang sama, bahkan ya kalau mau timbangan biologis, sehingga visceral fat kita berapa, airnya berapa, ototnya berapa, itu dengan alat yang sama dibandingkan. Sehingga kalau dengan alat yang sama ada kenaikan, Nah, mungkin kan dilaporkan turun gitu ya ya naik ya naik turun ya turun jadi paling nggak dengan alat yang sama itu kita bisa bisa memonitor kondisi kita Nah kalau hasilnya ekstrim ya baru ke dokter ya, gitu. Kalau hasilnya misalnya harusnya 90 tapi ini 95 ya Okelah okay gitu ya namanya juga untuk mengindikasi ya saya mau coba dulu sebelum olah nafas berapa terus jadi berapa ya alat apa namanya uh, tekanan darahnya. 114 75 dan jantungnya 85 tekanan tingginya 114 bawahnya 75 ya dan hit rate nya 85 ya Oke sekarang kita olah nafas olah nafas dan semangat ya orang tekanan darah rendah ini biasanya hidupnya kurang semangat <laughs> tenang santai jalan pelan. nah nafasnya gimana kita coba lima menit saja ya tarik buang tarik kayak dulu tarik buang tarik buang gitu ya tarik buang ya tarik buang ya lima menit saja, nggak usah panjang-panjang ya -panjang. karena kita coba langsung hasilnya dari lima menit ya kita mulai anggap aja kayak orang pulang pulang lari lalu bernapas atau malah sedang berlari lalu bernapas ya kita mulai ya teman um. teman um. teman um. teman um. um. ahh <tipat> ahh <tipat> <tipat> dua menit uh, uh, tarik hidung buang mulut uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, nah oh oh lebih mudah uh, uh, uh, uh, uh tarik hidung Wah. tarik hidung Wah. oh oh oh oh oh oh tiga menit. ah oh. ah oh. oh. oh. oh. lebih pelan, buangnya cepet, tarik, buangnya cepat satu menit lagi, ya. <tik> <aroma fashion competitions> láHuh? <ad> oh, oh, <sweetheart> <habitat> empat menit oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Okay. sekarang saya ukur uh, tekanan darah saya Anda bisa lihat sekarang 131 bawahnya 76 Kak naik banyak-banyak heart rate-nya 93 tapi naik dari 114 menjadi 131 hanya dengan 4 menit saja memang saran saya jangan lama-lama ya cukup aja 5 menit saja ini olah napas yang tidak teratur olah napas ini ya, bukan sebuah ya, olah napas kalau saya ya saya jangan, saya kan tapi dari sini dari 114 naik 131 ya. Kalau anda lakukan sehari dua kali yang pertama darah rendah sebelum olah nafas yang lain atau sebelum kegiatan atau begitu bangun tidur yang bangun tidur yang bangun tidur pusing-pusing ya kayak ngliem orang sekarang darah rendah kan suka ngliem suka gelap Udah, 4 empat menit aja lima menit aja empat lima menit. ribuan. Anda lihat kapasis. Hmm, hmm, termasuk juga kalau kedinginan. Anda ke, ke, air, ke darah dingin. Anda terlalu hmm, boleh ya. ambil kalau itu tambah tambah lebih kayak semangat lagi. Anda itu lihat aja nanti ya. dari 110 atau dari mungkin sembilan 100 atau enam puluh paling nggak nanti jadi di 80 ya 120 atau 130 Anda lakukan sehari dua kali sehari tiga kali ya Anda amati Anda laporkan bagi yang tekanan darah rendah kalau tadi ke praktek dan lapor ya udah ngetes coba ditulis uh, di chat ya kalau enggak, ada sekarang mau ngambil uh, alat dulu ya nanti sambil saya jawab pertanyaan ya Anda kalau uh, apa namanya mau praktek nanti hasilnya ditulis kemarin juga yang tinggi begitu ya dari yang 130 jadi 115 jadi yang 125 jadi 115 turun 10-15 rata-rata dengan teknik sebaliknya yaitu tarik empat buang 8-4 buang 6 antara 6-8 ya seharusnya 10 menit turun eh sekitar 12 poin sekarang yang mau dicoba juga atau nanti pas habis tenang aja ya pas agak santai sebentar ya. Kita coba juga dengan atau teman-teman sendiri coba juga sebenarnya dengan dengan kopi ya dengan minum kopi. Nanti kita coba dengan olahraga coba cukup 5 menit 5, 10 menit aja. Lari pelan cepat, pelan cepat. Cepat nggak kuat kayak agak sesek dikit akan agak agak, agak panas, pelankan ya. Ini kita praktek ya sekarang. Saya awalnya 125, setelahnya kok satu Anda buangnya kepanjangan, ya. Jadi buangnya lebih cepat. Jadi tariknya kayak 2 detik, tarik buang, tarik buang. Jadi irama 21. Tariknya dua detik, buangnya satu detik, ya. Oke. Sekarang saya jawab beberapa pertanyaan dulu yang berhubungan dengan tema dulu ya. Pak dari dulu tekanan darah saya rendah, eh setelah menu jadi tinggi. ya eh, sudah, nafas normal aja, ya. Ini kan Pak, saya belum berani olah nafas. Wim Hof, saya sedang rutin water breathing. Kalau Wim Hof belum mampu rutin, ya efek sampingnya kayak orang yang enggak olah nafas. Ya biasa saja. Ya, Wim Hof juga Wim Hof satu itu kayak cenderung menaikkan sedikit, tapi enggak banyak karena Wim Hof satu saya itu kan saya buat ritmenya makin lama makin pelan. Jadi, kalau belum bisa Wim Hof, efek sampingnya apa ya? Wim Hof itu kan menaikkan memperbaiki metabolisme, antiinflamasi. Ya, berarti itu nggak dapat, nggak dapat nyeri ya tetap nyeri, nyerinya pelan, lamanya sembuhnya ya kayak orang senci itu kan sampai 60 jam, 60 jam itu kalau misalnya total 60 jam sehari hanya 30 menit, ya 120 hari lagi anda baru tungguan dan mulai disembuhkan. Kalau dengan Wim Hof anda dua tiga hari nyerinya langsung hilang. Dengan Wim Hof langsung alkali. Ya orang yang meditasi ya dua sebulan dua bulan baru darahnya alkali. Kalau tadinya nggak alkali, ya pelan sekali, tapi pasti sebenarnya ya. Jadi kalau mempercepat mau cepat alkali, kali ya Wim Hof mau cepat inflamasinya hilang bahkan berani hari ini juga lepas obat anti sakit anti nyeri karena pegel di mana-mana Anda harus masuk Wim Hof ya jadi sebenarnya nggak perlu takut Wim Hof Atau Anda ikutin aja ikuti simak modul 1, praktekan ya karena di modul itu kan dijelaskan bahayanya apa tahapannya apa ya jangan praktek sebelum menyimak modulnya untuk penyembatan usus kayak dibahas hari ini ya join telegram udah di post di WA grup. Jadi tinggal diklik aja ya penglihatan kurang Oke okay, nggak dibahas denyut jantung rendah nah ini dia hari ini ya hari ini adalah menaikkan denyut jantung ya olah nafasnya seperti ini ditambah dengan olahraganya janganlah jalan cepat atau lari nanti biar kelihatan kita ukur ya saya sendiri nanti lari tapi itu coba dites nah tinggal direpetisi kan sehari itu berapa kali ya sama juga yang tekanan darahnya tinggi ya sehari saya sarankan dua kali tapi konsisten ya itu nanti dengan dua bulan saja ya kalau Dr. Stanekberg juga sama kalau dua bulan sudah naik jangan berhenti dia tetap minta enam bulan ya enam bulan enam bulan itu karena menggunakan teori plastisitas otak di mana sesuatu yang dilatih menjadi permanen itu lebih yakin kalau enam bulan sehingga kebiasaan jadi kebutuhan kebutuhan jadi karakter kebiasaan jadi karakter, kebiasaan, jadi kepribadian. Kenapa enggak? Jadi kepribadian karena itu sampai mempengaruhi struktur sel otak kita menjadi sebuah sinapsis. Ya, sinapsis itu sebuah fungsi. Ketika otak fungsinya dibentuk, misalnya fungsi mengatur denyut jantung, ya sudah sembuhnya permanen. Jadi konsisten selama enam bulan. Itu juga sebenarnya kenapa senci itu juga harus berbulan-bulan gitu ya dengan satu teknik. Misalnya, tarik 5 buang 5, tarik 6 buang 6 dengan water breathing, tapi panjang banget. Nah, Vivo itu trigger ya untuk kita bypass dengan lebih cepat, karena memang ada kayak terapi hipoksianya, tidak ada pakai tahan nafasnya. Ya, LDL, HDL, oke, okay, nggak dibahas dulu ya. Kita bahas yang malah nafas dulu hari ini, yang tekanan darah dan rendah. Setelah menu, tekanan darah rendah, jadi enggak selalu perempuan waktu menu tinggi ya betul ya tiap orang beda-beda tinggal disiasati yang tinggi diturunkan yang rendah dinaikkan yang rendah minum kopi yang tinggi minum teh hijau aja nyaman tenang gitu ya minum jus timun minum jus wortel jadi tekanan darah ini juga bisa diatur bukan hanya nafas tapi makanan yang tekanan rendah minumnya kopi, yang tekanannya tinggi minumnya jus lettri, yang tekanan darah tinggi kemana-mana bawa cool bag, taruh di mobil isinya apa snacknya timun, krokotin, udah ya pokoknya makan ada timunnya aja terus gitu ya, jadi akhirnya kayak hidup ya. Tensi 85 50 bisa naik latihan berapa lama cukup lima menit, 10 menit. Kalau dokter stand Eckberg yang saya pakai patokan, dia hanya menyarankan 5 sampai sepuluh. Tadi kan kita 4 menit tuh, saya dari 114 empat naik 131. ya. Tapi kalau orang yang misalnya uh, cenderung rendah, ya atau rendah ya, latihan itu kan naik. Nanti kan sejam lagi ya turun lagi juga. Maka kalau kita sehari dua kali aja, cokelat bisa tiga kali, empat kali. Kan rendah, naik, turun, naik, turun. Tapi kan kita biasa naik. Belum lagi nanti bukan olah nafas ya ditambah juga dengan jalan kaki yang biasanya pelan pelan alon alon baik cepat cepat cepat cepat cepat gitu ya lama lama nih kalau enam bulan jadi otak ini mengatur denyut jantung itu sendiri pusatnya itu di otak ya tubuh kita ini kan pusatnya di otak kalau kita menggunakan ilmu neuroscience. ya nah otak itu ada yang untuk fungsi bisa gambar bisa lukis ya itu kalau dilatih terus enam bulan itu fungsinya semakin kuat maka saya nggak heran kalau pandemi 2 tahun lalu saya mulai lukis, berlalu 20 udah puluhan tahun nggak ya belasan tahun lebih lalu lukis. dalam waktu 6 bulan. Tadinya bisa pasang kanvas cuma satu, saya bisa empat kanvas lukis bareng-bareng gitu. Ya. Karena kemampuannya tiap kan memang saya pandemi itu tiap hari kan, tiap minggu dapat order kan, jadi mau nggak mau tiap hari lukis, tiap hari nih empat lima jam tiap hari kayak kayak pekerjaan aja gitu ya betul. 6 bulan kemudian saya bisa pasang empat kanvas lukis bareng kenapa fungsinya menguat nah sama juga ketika fungsi ngatur denyut jantung kita bikin sebuah pola nah apalagi dari pola hidup nanti yang pola hidup itu sebenarnya yang botol-bredding jadi pola hidup kayak orang nafasensi makanya di sini adik nih Pak Yohanes ya terima kasih untuk Pak Yohanes yang menyediakan diri untuk mengajari sensi gratis makanya kemarin saya pos ya di grup diabetes dan kanker yang PHS belum eh uh, Nafas senji itu nafas yang koheren, yang selaras, yang nikmat, yang alami, yang originalnya manusia itu sehat tuh nafasnya begitu tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, bahkan cukup sebenarnya empat detik buang 4 atau tarik 5, buang lima itu yang paling sehat. Nah maka senji itu langsung to the point kasih itu aja sebagai terapi jangka panjang dilakukan seumur hidup. Tapi bagi yang punya masalah metabolisme, autoimun, kanker, diabetes. Wim Hof kan dahsyat banget, dengan cepat, sembuhnya cepat banget. Nanti baru dipelihara, Wim Hof cukup sehari-satu kali pagi hari, selebihnya model senji, water breathing, termasuk yang darah rendah ataupun tinggi. Karena itu membuat keseimbangan hormonal dan keseimbangan tekanan. Jadi pagi Wim Hof hanya satu kali sebelum makan. Setelah itu, water breathing. Nah, bagi yang memang masih sulit tidur, maka malamnya biski breathing. Tapi nanti kalau sudah gampang tidur, ya dengan water breathing aja yang tarik 5 buang 5 tarik 6 buang 6 ya cepat atau kalau toh masih susah atau memang biar cepet tidur. Saya itu hanya 2 3 menit aja yang namanya whiskey breathing. Ya, naik ke tempat tidur, tarik 6 buang 12, tarik 6 12, saya enggak tahu sampai 2 menit sih pokoknya udah tidur aja udah gitu ya. Jadi sudah bukan kayak sebuah terapi yang ketika orang kanker ya mau menekan kankernya dengan whiskey breathing dengan tenang karena banyak orang kanker itu kan gelisah, khawatir takut mati, takut metafase dan segala macam maka bawahnya khawatir. Nah itu segi breathing cocok. Tadi hari ini kita bicara darah rendah, tekanan darah rendah. Anda lakukan yang kita lakukan tadi, ya cukup sehari dua kali saja, ya empat, lima menit sehari. Ya, saya water breathingnya pagi dan malam, bukan sebelum tidur nggak masalah. Water breathing itu kayak minum air, ya, boleh delapan kali sehari. Kapan saja, di mana saja Anda boleh. Sambilnya telepon boleh, di kereta boleh. Tapi yang biski berateng jangan, yang bimbof nggak boleh berdiri, apalagi sambil jalan. Ya, kepala terasa kencang kalau tarik nafas buru-buru. Nah, kalau tekanan darah tinggi jangan, ya. Tapi kalau tekanan darah enggak apa-apa. Ya emang kayak, gitu ya. Itu kayak, hum. ya, itu enggak masalah, ya. Makanya pendek aja ada juga yang selain kalau kepalanya kayak kenceng, ada yang paru-parunya dadanya kayak kok kayak sakit. Oke, 4 menit 5 menit aja cukup ya. Malah saya masalah saya di pulse saat istirahat cuma 48, tapi kalau bangun tidur 46, pernah juga 43 ya. Harusnya pas tidur sedang tidur itu sekitar 60. Jadi 50, 60, 40 pun nggak masalah. Bangun tidur ya harusnya masih sekitar itu begitu mulai berjalan itu harus mulai naik. Nah harusnya begitu berjalan duduk begini idealnya 60 sampai 100. Jadi ringnya banyak ya. Ring normalnya ini banyak. Ya kalau ideal 70-80 tapi 60 pun nggak masalah. Sudah duduk, sudah makan, sudah berjalan di bawah 60 itu rendah. Nah latihan olah nafas ini ya pola nafas eh, ini sebenarnya hampir kayak kaki kaki kaki ya. Jadi sebenarnya ada, hari ini juga saya sambil di modul ini saya sebut saya jelaskan namanya coffee breathing sehari dua kali. Ini istilahnya Lucas Rockwood. Jadi kalau tadi kan kita tarik 2 detik buang. Psh, tarik 2 detik buang psh, gitu ya. Saya sih naik dari 114 jadi 131. Sekarang bisa juga dengan coffee breathing. Ini juga hanya disarankan sehari dua kali. Kapan? Kak mau olahraga, bangun tidur atau jam 9 dan jam 3 sore bagi yang tekanan darah rendah dan ngantuan. Ya. Nah, orang ngantuk maka minum kopi gitu kan. Nah minum kopinya nggak pakai kopi, minum kopinya pakai nafas. Ya ini juga boleh untuk yang tekanan darah rendah kan. Minum kopi pak saya kalau minum kopi mahnya munyer, bisa nggak minum kopi tanpa kopi? Ada ilmunya Lucas Rockwood namanya coffee breathing. Ada Google pasti ketemu. Tak ajarkan aja gampang banget ya. Ini cukup juga hanya 2 menit tiga menit karena satu rondenya ini enggak usah mikir malah tapi ini nggak mikir nariknya ya ini nggak mikir nariknya hanya buang 20 kali snis 20 kali jadi begini nanti habis ini juga boleh ya saya tes lagi denyut apa tekanan saya berapa dengan minum kopi minum kopi tanpa kopi ya ini namanya coffee breathing ya saturate Dua rit. Tiga rit. Empat rit. lima red satu lagi ah, lima red coba ukur lagi ya habis coffee breathing Tapi kita nggak main saturasi sekarang coba coba ngetes denyut jantung ya kita tes saja dengan coffee breathing sekarang malah rendah ya. Tidak tinggi 112 65 bawahnya, atasnya 112 tapi denyut jantungnya 92. Padahal dari waktu tekanan darahnya tinggi tadi hanya sekitar 70 sekian. Denyut jumlah denyut jantungnya. Nah, kenapa kok bisa hidritnya bawahnya tinggi tapi tekanan darahnya tidak naik ya? Ya, memang saturasinya normalnya ya biasanya tuh ya segitu 70 110 gitu ya jadi coffee breathing tidak efektif ya menaikkan tekanan darah tapi Hah, seger gitu ya, ngantuknya hilang gitu ya ngantuknya hilang. Nah mungkin justru karena tadi jenis coffee breathing ini nariknya pendek ya pendek banget nariknya buangnya yang semangat gitu ya maka sebenarnya memang namanya coffee breathing ini kalau teorinya Lucas Rockwood kan memang tidak untuk menaikkan tekanan darah, tapi untuk ngilangin ngantuk. Ya, saya punya langganan Grab yang seneng banget tak ajar ini, bener loh pak. Kalau saya sambil dapat order ngantuk biar ngantuk. Tapi gitu. begitu dia sambil nunggu pasang wake, pasang hpnya dinyalain kenceng, ya pengen tidur, dia whiskey branding Akhirnya sekarang jadi langganan Grab. Jadi kalau saya panggil nggak pakai apps pakai wa mas jemput saya jam 10 malam jam 11 malam saya mendarat dari mana jadi airport tinggal di depok loh mau jemput saya tuh mau dia tak jadi olah nafas dengan banget ya Oke jadi kita olah nafasnya yang tekanan darah tinggi dengan whiskey breathing yang tekanan darahnya rendah ya kita nyebutnya apa ya ini tarik dua buah. oh olah nyemputnya olah napas ritmanya mas kungkungan aja ritme dua satu tarik buang tarik buang tarik ya napas dada aja kalau yang tekanan darah tinggi nafas perut yang tekanan darah rendah nafas perut susah tadi saya begitu praktek gitu ya karena harus harus ngangkat harus ngangkat bahu nafas perut susah banget ya ada napas dada aja ya cukup 5 menit sekali lakukan aja sehari dua kali Lalu, biar yakin, Anda tes, Anda tes, Anda tes. Setelah itu, nanti kita olahraga, ya. Yang bukan tentang tekanan darah, saya jawab nanti aja, ya. Karena, biar pas, kalau pas ada tema begini, ya, saya sedang operasi. Ada jahitannya. oke. Okay, olah nafasnya, water breathing atau CNC di bawahnya, tunggu sampai jahitannya kering, ya. Oke, okay. yang soal limbah kita lewatin dulu yang nggak ada hubungan dengan tekanan darah. Ya, Coffee breathing buangnya 20, maaf ya, bukan sepuluh dua puluh. Jadi buang set, set, set, set. itu satu kali dua kali, ya. Maka tadi saya satu kali satu kali lagi 20 itu satu rate. Jadi satu nya buang 20 kali. Anda kalau mau simak juga waktu saya mengajar autonomic nervous system, ini juga diajarkan, ya. Atau yang di pas breathing, saya lupa, ya. Yang itu termasuk tapi ya gampang ini perlu baca, mau modul ya, pokoknya buang aja. Senis 20 kali itu namanya coffee breathing. Anda masuk ke Google, ketik "coffee breathing" juga nanti akan muncul. Nah, ini yang paling tidak berhubungan dengan tekanan darah ya. Tapi terutama yang tekanan darah itu ya, kalau di pelajaran autonomic nervous system ya, sebelum kita praktek lembaga, sebelum dalam pelajaran modul 4 ya, autonomic nervous system nanti saya pos ulang kalau begitu ya. Kalau kita mau menaikkan tekanan darah ya denyut jantung sebenarnya bukan yang tekanan darah ya tapi denyut jantung bagi orang yang itu bangun tidur cuma 60 sudah jalan kaki juga 60 itu sebenarnya waktu saya bahas di autonomic nervous system saya tidak bahasnya tekanan darah tapi saya bahasnya adalah denyut jantung bagi orang yang aritmia denyut jantungnya tidak teratur denyut jantungnya terlalu tinggi, tok terlalu tinggi, buangnya lebih pelan. Yang denyut jantungnya rendah Bahkan ketika sedang nafas, water breathing gitu ya, malah justru Anda memang tariknya lebih panjang, buangnya lebih pendek. Jadi, yang tekanan darah tinggi, kita patokan standarnya, misalnya tarik 5 buang 5, atau tarik 4 buang 4. Nah, yang tekanan darahnya eh, tinggi, tarik 4 buang 6 boleh, lah, sampai 8. Bahkan kalau dokter Ekstenberg cuma tarik 4, buang 5. Tapi saya khawatir kalau tarik 4, buang 5 itu ngitungnya susah, 5-nya meleset, jadi water, jadi water blending. Dampaknya nggak nyata. Maka kalau saya pakai Lucas Rockwood, dia pakai 4, buang 8. Jadi Anda 4, buang 8, ngitungnya nggak pas-pas banget, paling nggak buang 7, buang 6, itu tekanan darahnya turunnya nyata. Nah Sekarang untuk menaikkan, maka pada misalnya olah nafas yang lain, yang harusnya tarik 5, buang 5, Anda bisa hitung nggak tariknya 5, buangnya 4 tariknya 5 buangnya 4 gitu ya atau itu yang bisa panjang dan nanti bedanya cuma dikit itu Anda bisa bermenit-menit bisa 30 menit sambil misalnya olah rasa jadi sambil MBSR mbct sambil rasa diolah kognitif diolah yang ada narasi itu berarti kognitif terapi tentang kebahagiaan tentang kecicu tentang happiness anda tarik nafas empat buang tiga tarik Anda tarik 5, buang 4, tarik 5, buang 4 yang tekanan darahnya rendah-rendah. Sampai itu jadi sebuah kebiasaan ya. Nanti yang rendah ini akan naik. Ya. Begitu Anda sudah normal 70-110, 80-120 ya sudah water breathing. Kecuali pas mau tidur kan begitu. Jadi sebenarnya modul ini banyak kalau dengar nyimak konsepnya mengenai autonomic nervous system. Sebenarnya Anda tuh bisa customize masing-masing. Ya, Anda bisa customize Nah, dengan modul dasar otonomik nafas itu sebenarnya prinsipnya itu tarik dan buang, itu mempengaruhi denyut jantung. Ya, itu dari sisi nafas. Tapi selain nafas kan ada lagi perasaan. Ya, Anda membayangkan mertua datang aja mungkin nafasnya jadi nggak teratur. Jadi perasaan mempengaruhi nafas. Nafas Perasaan enggak teratur, dengar tua mau datang, nafas enggak teratur, ya denyut jantungnya enggak teratur. Maka olah rasa penting, olah pikir penting. Bahkan kalau udah olah rasa, olah pikir, nafasnya normal saja udah. Bang, saya sembuh dari cacar kejepit, lepas kacamata, yang enggak pakai olah nafas, cuma pakai modul inner healing dan kognitif terapi. Ya, oke, sekarang kita break dulu sebentar, lalu kita olahraga dan kembali tes denyut jantungnya. Ya, kita break dulu. Tekanan darah bisa diatur dari cara bernafas. tapi tidak hanya nafasnya ya. Jadi olahraga juga. Anda treadmill aja, ya. Kalau yang punya treadmill, Anda treadmill, maka habis itu cek tekanan darah. Tapi kalau kita nggak punya treadmill, ya kita jalan cepat, lalu lari. Jalan cepat, lalu lari. Lari agak terengah-engah, jalan lagi. Jalan cepat lagi. Ya, Dada agak agak-agak panas, Anda berhenti. Jadi sekuatnya atau jalan cepat kalau di treadmill pelan cepat pelan cepat pelan gitu ya. Kenapa cepat pelan cepat pelan gitu ya? Ya karena harusnya tuh kita cepat tapi kalau kita nggak kuat kan jadi kayak orang diabetes juga gitu jalan cepat pelan lagi jalan cepat supaya lemaknya nggak kebakar yang kebakar hanya gilanya kecuali yang gemuk Anda boleh cepat terus itu boleh sehingga denyut jantungnya nanti di atas 115 sampai 130. Jadi sebenarnya Memang untuk menaikkan itu yang paling cepat bukan olah nafas, tapi olahraga. Karena kalau kita tidur, denyut jantung kita sekitar 60, bisa 50, bisa 70. Makin pulas, makin bawah. Jadi kalau orang yang tidurnya itu denyut jantungnya 40-an, itu sih deep sleep di situ. Tapi begitu bangun, harusnya 60. Begitu aktivitas, jalan kaki, segala macam, 70. Jalan cepat, bisa 100. Lari, bisa 120. Nah denyut jantung ini juga akan menentukan apa yang dibakar. Maka orang treadmill untuk bakar lemak itu harus setnya aerobik, jalan cepat pelan, lari cepat pelan, gitu ya. Sehingga denyut jantungnya akan konsisten di sekitar 115 atau 120 sampai 130 di situ. nggak boleh lebih juga dari itu, ya tergantung umurnya. ya nggak boleh ini di atas 140, nggak boleh, ya. Nah, kalau konsisten di situ, lemaknya dibakar. Tapi kalau sudah kurus, <laughs> jangan bakar lemak. Apalagi diabet, bakar gula. Bakar gula nggak boleh di atas 115. Cukup 110-100 saja. Maka jalan pelan. Nggak bisa 110. Jalan cepat. Nggak kuat. Nggak-ngah. Jalan pelan. Nah, sekarang solusi bagi Pak. Gimana? Saya tekanan darah rendah, mau menaikkan. Saya diabet mau nurunin gula. Ya Naikkan denyut jantungnya. Tapi saya sakit lutut. Anda coba. ya karena kalau teorinya bisa ya bahkan sebenarnya juga dipraktikkan dalam teori autonomic nervous system. Anda bernafas seperti orang berlari. Ya, Anda bernafas seperti orang berlari. Bah, bah, bah. Kayak tadi, kayak kita praktik tadi ya. Habis itu 5 menit cukup tes denyut jantung. Bahkan sebenarnya boleh juga tes gula. Menurunkan, sebagai bimbo, itu kan mirip. Itu ya waktu kita 30 kali sebelum tahan nafas, tarik hidung buang mulut. Ya, tarik hidung buang mulut, jadi seperti orang sedang berlari, kan? nggak tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, roboh nanti. Jadi, tubuh ini secara otomatis akan mengatur denyut jantung sesuai kebutuhan. Waktu berlari butuh energi butuh darah lancar di mana-mana, pompa lebih cepat. Karena di pompa lebih cepat, ya, ya tentu jantungnya berdetak lebih cepat dan tekanan darah sudah pasti naik. Nah sering-sering aja, jadi yang tekanan darah rendah ini sering-sering kebiasaan aja kalau di mall di mana jalannya cepat dikit, gitu ya, jalan cepetin, gitu ya. Yang tekanan darah tinggi pelanin pelanin, karena jalan mempengaruhi jantung, jantung berdetak lebih cepat, tekanannya lebih tinggi kan begitu? Tapi bahkan bisa tanpa berjalan, duduk saja, nafas diatur, denyut jantung ngikutin, itulah keajaiban nafasnya kan di situ. Di mana kita bernafas seperti orang berjalan atau berlari, dan denyut jantung kita seperti orang berlari, dan tekan darahnya naik. Tinggal konsisten latihan. Ya. Oke, sekarang kita praktek dulu dengan uh, lari di tempat. Nanti saya ulangin lagi yang soal sepatu, ya. Karena tadi off mute nanti saya harus potong dari edit bagian yang hilang suaranya ya. Kita lari saja sama-sama biasa ya lari pelan, lari cepat kira-kira 10 menit sekarang 6.42, 42 oke 10 menit berarti ya. Oke, kita olahraganya orang tekanan darah rendah. Kalau jangan langsung cepat ya karena ada juga yang jantungnya tidak kuat kalau langsung cepat, jadi kita dari pelan, nanti cepat-cepat-cepat-cepat, pelanin lagi. kan ya. dengan, dengan irama yang seperti ini aja aman, ya. Tapi kalau sekali lagi tergantung apa yang mau dicapai. Kalau punya jam ah, lebih bagus tuh, ya punya jam digital yang bisa lihat uh, denyut jantung, ya, smart watch, ya, bisa tek. tekanannya berapa, Lihat denyut jantungnya berapa? Sehingga kita bisa kendalikan tidak melampaui 130. Yang mau bakar lemak, maka jangan turun di bawah 115. Dengan lari begini, pelan-pelan naik, pelan-pelan naik, lalu cepat. Ya, boleh lebih cepat. Ketika 130, maka diturunkan. Kalau yang nggak pakai jam, kayak saya, saya punya. Coba lupa nggak pakai. tadi nggak enggak pikir jam. Enggak ingat, lupa. Ya. Enggak pakai jam, ya anda kayak terengah-engah aja, rasanya. Aduh, agak panas di dah, Ya pelan lagi. Kalau mau bakar lemak, pertahankan 115 130. Mau bakar gula, cukup 100 115. Sebentar aja, biar nanti ya, kita sudah berlari Mungkin sekitar 7-8 menit. Kita tes lagi, punya jantung dan tekanan darah. Ya, pasti, ini jantungnya naik. Ya, makanya orang tekanan darah rendah, terus rajin olahraga. ya Bapak sekarang 136, bawahnya 80. Heat rate-nya, denyut jantungnya 130. Berarti kayak tadi saya termasuk bakar lemak. Ya. Kalau orang diabet itu terlalu cepat. Tapi karena tadi saya mau tunjukkan untuk tekanan darah. Dibandingkan sama yang tadi ya. Kita tanpa berlari yang pola nafas, heem, <San> <gul> gitu ya, lima menit tadi kan saya dari seratus dua naik seratus terus lari sampai ngos-ngosan naik 136. tiga nah. puluh makanya ya butuh dua-duanya ya. Kalau kita berlari kan ototnya dilatih, kalau kita bernafas kita nggak latih otot ya. Tapi kan ini solusi bagi orang yang ada sakit lutut, sakit kaki berbaring karena sakit, tapi tekanan darahnya rendah, tapi ada sakit yang lain lutut sakit nggak mungkin kan lari? Nah, udah nafas saja. Jadi tarik dua detik, buang satu detik waktu nariknya ada diangkat aja ya nafas dada yang tekanan darah rendah nafas dada ah. Ah. ya tadi kita 4 menit saja saya dari 112 naik 134 lalu lari sampai ngos-ngosan 136 nah kalau yang tidak ada masalah dengan kaki ya tentu silahkan jalan cepat ya kalau punya digital watch jam tangan digital bagus bisa kontrol denyut jantungnya kalau orang diabet sebaiknya 115 120 itu bakar gula 120 130 itu bakar lemak nah sudah kurus bakar lemak ya makin kurus lah kan gitu ya kalau makin kurus kurus bukan bakar lemak tapi latih otot jadi waktu otot dilatih denyut jantung enggak naik push up ngepleng atau latihan pakai tali begini ya kan tarik nafas buang atau dibalik buang tarik nafas buang tarik nafas buang yang butuh tenaga itulah buang nafas tapi kalau punya kebalik balik pun sebenarnya nggak masalah ya kalau teorinya ya dari instruktur yang pernah saya ikutin pas butuh tenaga pak itu buang nafas ya makanya orang kalau karate tarik nafas buah buang gitu ya buang gitu teorinya begitu ya tapi kalau enggak terlalu beban berat banget kayak kayak latihan barbel yang berat ya sebenarnya kebalik pun enggak enggak masalah karena kita latih ototnya ya otot dilatih tanpa denyut jantung naik jadi bukan bakar lemak tapi latih otot kalau kita olahraga yang denyut jantungnya naik bakar lemak sekarang kita lemaknya udah sedikit maka latih otot sampai pegel minum makan protein ya kalau minum B W protein, yang vegan ya, W powder, W vegan ada, yang enggak enggak enggak enggak vegan, ya bikin kefir itu pakainya yang non fat, supaya W-nya, benihnya itu W, W itu protein. Maka orang yang mau naikin otot itu kan makan W powder. Nah kalau mau serba bikin sendiri, biar yakin bagus, ya proteinnya, susunya yang bebas lemak, pasteurisasi bebas lemak, bikin kefir, misah itulah W-nya itu yang diminum putihnya kasih istri buat luluran Anda sendiri istri wanita Anda lulur kefir b-nya dimakan ototnya nambah ya enggak tentu nggak target kita bukan kayak bodybuilder ya tapi minimal nih kan ototnya terbentuk nih kalau saya kontraksikan aja ya nggak usah minum Oh terbentuk ototnya ini kaki begini tangan begini ototnya terbentuk oke sekarang saya oke saya ulangi soal sepatu nah tadi mungkin kayaknya audionya uh, off mute video ya, mute audio. Jadi saya pakai sepatu ini, mereknya Boco Roco ya, Boko Roko bacanya ya terserah pokoknya Nih Boko Roco, c nya double, Boco Roco. Ada masuk Instagram ada Boco Roco, c nya double. Nah, kenapa saya pakai sepatu ini? Ya ini gara-gara istri sakit lutut. Lutut itu sakit bisa karena otot di paha, ini katakanlah paha. Ini ada tempurung lutut, ya tulangnya ini neken meniskus, maka meniskusnya robek. Karena meniskusnya robek, keten, maka otot paha dikuatin dengan latihan otot paha. Karetnya pasang di lutut, lalu dibuka, ya kan? Pasang di lutut, buka, buka, buka. Pasang bola, teken, teken, teken, gitu ya. Maka otot pahanya kuat tetapi ini bantalan meniskus atas, meniskus bawah yang atas ditekan, yang bawah ini juga ditekan sama tulang tulang betis ini yang kaki. Jadi nendang, kenapa nendang? Nah, saya waktu pergi ke tokonya bokoroko yang kebetulan memang hanya ada di dalam Soho atau kadang di toko tersendiri tapi di mall-mall yang memang mall-mall bukan kelasnya ITC atau kebanyakan mall-mall yang mahal, yang mewah. Kalau di Jakarta ini cuma ada di Plaza Indonesia, di Soho, di Sogo. Dalam Sogo ada Soho. Apa di dalam Soho ada Sogo? Di dalam Soho mall ada Sogo. Di dalam Sogo Depstore, ada counter buko Roko. gitu ya. Nah, itu di plaza-plaza kayak Blok M Plaza nggak ada. Emang ini harganya harga premium gitu ya. Tapi apa istimewanya? Waktu saya di toko ini itu ditunjukkan gini Bola golf dijatuhkan dari satu meter setengah ke lantai. Ya, mendal balik ya hampir hampir mencapai titik awal. Karpet mendal separuh, sepatu merek apa saja dijatuhkan mendal sepertiga. Tapi Bogor ko ini soknya tujuh lapis, itu teknologi mereka yang dipatenkan dengan. Lapisan tujuh lapis itu, teknologi Italia dan memang dulu asalnya ini merek dari Italia tapi perusahaan yang di Italinya malah tutup, diambil alih orang Indonesia. Ini bola golf, satu setengah meter, tidak mendal satu centipun. nah Kenapa kalau orang sakit lutut pakai sepatu ini sakitnya berkurang? Karena kayak bola golf dijatuhkan, enggak balik. Kita berjalan, kan itu kan neken, tapi kan ada gerakan balik ceduk ceduk. Nah waktu baliknya itu ini ini lutut ini oh, sakit lututnya. Maka kalau sakit lutut itu kadang di depan kadang di bawah. Nah dengan sepatu ini ketika dia jalan kayak nggak balik. Dulu saya nggak tertarik saya nggak pernah saya itu nggak pernah beli yang mahal-mahal ya. Hidup saya itu pokoknya ya namanya puluhan tahun miskin kaos murah semuanya murah. Kan kaos ini pemberian lagi. <laughs> Jadi nggak pernah yang tertarik merek-merek mahal. waktu istri, nah sayang istri kan, lututnya sakit itu, coba deh gitu. Lalu bener, istri pakai sepatu itu, kok jalannya enakan ya. Tidak menyembuhkan lutut sih, nggak menyembuhkan. Cuma kok enakan dia. Ya tadi nggak mendam. Baru latihan lutut, makan kolang kaling, makan brute yang adalah kolagen alam, ya bahkan kayak ada stem cell-nya 6 bulan kemudian bisa naik gunung, naik bukit, kamar lantai 2, naik turun tangga udah nggak masalah, karena bantalannya ya enam bulan ya butuh waktu untuk sembuh. Kami menunggu bantalan sembuh nggak ditekan-tekan. Nah itulah gunanya kita bisa uh, tetap beraktivitas. Kembali lagi soal tekanan darah. Ketika ada masalah lutut tentu terapi tadi nggak bisa dilakukan, kan? Terapi di mana kita lari. Karena dengan lari aja tadi kita tes 136. Naik tekanan darahnya, ya, denyut jantungnya juga naik. Tapi nanti nih, kalau kita istirahat nih, ya pasti turun lagi. Begitulah denyut jantung. Denyut jantung itu naik turun fluktuatif. Tapi tekanan darah nanti akan relatif stabil. Ya, kalau kegiatan ekstrim, lari kan, tentu tekanan darahnya naik, denyut jantungnya naik. Tapi dalam kondisi normal, itu akan turun. Nah, sekarang begini. Biasanya saya cuma 60-90. Iya, makan pelan, jalan pelan, semuanya sebab pelan. Coba jalannya dicapetin Nanti pasti dari 60 90 mungkin bisa 65 95. Jadi dari kebiasaan pola jalan yang pelan diganti kalau jalannya pokoknya agak cepat. Ya, cepetan dikit. Ya kalau di mall kan adem ya, jadi nggak keringetan. Ya lebih cepat lagi gitu. Terus sehari dua kali Pola nafas. Bah. Bah. Bah, tarik 2 detik, buang 1 detik. Sehari 2 kali aja 5 menit aja tidak usah lama-lama. Ya, capek juga, Mrobios. Ya. Nah, jadi dalam 1 hari 24 jam, nanti kan rata-ratanya ini naik. Nah, ini kita harus jaga rata-rata naik ini 6 bulan. Sampai nanti kita bisa ke nafas koheren. Nafas selaras. Kayak nafasnya senci. Tarik 5, buang 5. Tarik 5, buang 5. Tarik 6, buang 6 boleh. Tarik 6, buang 6. Pas mau tidur saja, semenit 2 menit, tarik 4, buang 8. Kalau saya tarik 6, buang 12. Hanya semenit 2 menit, balik kebiasa lagi yang tenang, tarik 4, buang 4, nantuk tidur. Sampai buah, weker saya bunyi. Sejak saya rajin olah nafas, weker saya harus dibunyikan. Kalau enggak, enggak bangun Tidur jam 9, bangun jam 5 Tidur jam 10, bangun jam lima, dua Bangun, nyalain zoom, ditinggal yang lain-lain dulu. Ya, itu hebatnya menurut saya, olah nafas ya. Oke, saya stop pertamanya. Ya, sepatu, Boko roko itu yang mana? Saya tunjukkan aja, tapi tadi sudah lewat. Eh, ininya nyebutin harganya ya. Kalau masuk di Instagram, maka ketik aja ini. B O C O R C O O gitu ya sepatu nyaman. Nah ada tuh yang bentuknya sepatu heel juga ada ini yang nggak saya pakai tapi warnanya hitam punya saya biru. Bahkan ada juga yang sepatu uh, uh, pesta begini ini yang saya pakai warna biru ini ya ada sendal saya juga punya yang sendal. Jadi variasinya macam-macam karena kekuatannya itu di soknya ya di, di insulnya itu yang bisa menahan. Uh, isti saya ada yang hitam kayak itu tapi yang hitam jadi sepatunya sepatu modelnya bukan cuma sepatu sport ya sepatu kantor pun ada juga ya terus sepatu dari uh, Bogoroko yang saya juga nggak dapat komisi <laughs> cuma pakai kok enak gitu ya udah kalau kalau yang nawari komisi mah banyak gitu ya yang yang propolis lah yang apa namanya uh, jamu tetes lah macam-macam gitu ya bahkan saya dikasih sampelnya, tapi kalau saya ngerasain nggak ada rasanya apa-apa ya ngapain gitu kan? Kalau sekedar sebagai coba ke endorsement mah saya sekarang ini ditawari banyak orang untuk mengendorse satu kali pasang di Instagram aja ditawari sekian gitu ya, karena Instagram saya punya dua, yang satu followernya lima belas ribu, yang satu enam ribu, jadi sudah bisa jadi duit tuh. Tapi kan saya tidak mau mengendorse yang saya tidak pakai atau saya tidak lakukan gitu ya kalau saya nggak pakai masuk saya biasanya langsing nih saya langsing karena makan sehat bukan karena jamu itu atau suplemen itu <tuh> bohong dong saya nih saya langsing nih visceral fat saya bisa 10% karena makan ini bohong kan saya saya udah lama langsing dan visceral fat memang saya jaga pola makan kan kalau saya berkata ini akibat pelajarannya Dr Elizabeth Subrata, betul saya kenal beliau tahun 2009 waktu saya kena diabetes 400 jadi bukan karena cabut tetes ini bukan karena itu gitu karena pola makan karena nggak bisa dong bohong sembunya karena apa lalu testimoninya karena apa gara-gara dibayar menurut saya bohong ya bohong ya dosa gitu ya kalau nggak kalau nggak menggunakan ya oke jadi saya yang soal sepatu ya. eh uh, kalau soal di online murah apa enggak, tadi emang ring harganya kan beda-beda ya, tapi sepatu kesehatan sekali lagi juga bukan hanya berkerucut ya. Bogoroko, roko Ada kan dokter Martin, dokter apa, dokter itu bahkan kalau ke Singapura ya, mana istri saya beli juga merek yang lain. Wah harganya oh. separuhnya gitu ya, tapi memang beda merek gitu ya. Tapi jenis yang sepatu kesehatan, jadi tidak harus merek tadi. Cuma saya pakai itu kan gitu ya, tapi... Saya harus mengatakan bahwa banyak ya, Pak saya darah tinggi. Apakah saya boleh olahraga aerobik dan angkat beban? Tergantung tujuannya kan, darah tinggi tapi mau ototnya naik. Nah kalau mau ototnya naik, maka aerobiknya di skip karena darah tinggi. Ya aerobiknya. Dalam arti kalau pakai treadmill, ya setnya bukan set aerobik ya, kan ada set yang fungsinya itu macam-macam. Kalau aerobik itu yang memang untuk bakar lemak. Nah, kalau misalnya tekanan darah tinggi, yang penting kalau pakai punya alat treadmill itu kan ada ukurannya. Dimasukkan datanya. Ya, tinggi berat badan berapa, dia akan ketika naik dia turun sendiri. Jadi ketika orang umur tertentu, berat badan tertentu itu skala beat rate-nya itu tertentu juga. Nah, itu bisa tanya di Google, tanya dokter, tanya Advisor yang memang nangani olahraga, gitu ya. Nah, batas atasnya itu jangan dicapai, terutama kalau misalnya orang sakit jantung nggak boleh. Nah, sekarang kalau darah tinggi, darah tinggi juga ada. Supaya nggak makin tinggi, maka yang dikendalikan kan denyut jantung. Karena kalau denyut jantung naik naik, kan darahnya naik. Nah, maka aerobiknya mungkin diganti jalan kaki, pelan-pelan malah, ya, untuk tujuan bakar gula. Karena kita juga nggak boleh kebanyakan gula. Tapi untuk ototnya, angkat beban beratnya, angkat beban berat itu tujuannya untuk, waduh, silo banget. Ya. Oke. Saya pindah. Angkat bebannya itu untuk latihan otot, itu boleh. ya, Karena darah tinggi, push. tekanan darah tinggi, latihan otot, tujuan latihan otot atau beban adalah untuk menaikkan masa otot. Maka ototnya harus dilatih dengan push up, dengan set up. Dengan ngeflank, ya, lalu dengan apa lagi, ya, angkat beban, itu latihan otot, supaya ototnya stres sebentar, habis itu makan uh, protein, ya, itu boleh, ya. Terus tadi, Pak Wimov satu, pelaksananya kapan? Pokoknya Wimov ya, satu dan 2, sebelum makan pagi, sebelum makan sore, sehari dua kali aja. Kalau punya waktu lebih, gunakan untuk MBSR, MBCT. ya, mindful base stress. Reduction, mindful peace, cognitive therapy. MBSR itu termasuk yoga, jigong, tai chi, Itu termasuknya MBSR karena gerakannya pelan-pelan, nafasnya pelan-pelan, water breathing dinikmati, atau yang betul-betul MBSR olah nafas banget. Karena MBSR itu nggak harus olah nafas, ya, makan kismis pelan-pelan dinikmati sambil ucapan syukur. Itu udah mindful life, mindfulness life. Jadi mindfulness, Based stress. Reduction, hidup yang penuh penghayatan untuk mengurangi stres. Minum aja, mmm, ah, Tuhan terima kasih ini air putih seger banget. Itu Mindfulness Life, itu MBSR. Jadi kalau John Kabat-Zinn bilang it's not about breathing. Jadi MBSR itu bagaimana kita kendalikan stres, mengolah rasa, mengolah pikir. Makanya ada pertanyaan Pak, bapak sakit lepas sakit pinggang sembuh dari saraf kejepit tidak olah nafas iya simak modul saya inner healing jadi kalau yang baru mungkin belum sampai di situ tunggu aja kalau nggak sabar pengen dengerin ya masuk ke YouTube ketik inner healing jarod ada modul satu modul dua kalau kognitif terapi itu namanya self image terapi sekolah kehidupan ya personality healing yang belum lama saya post kalau di grup yang lama ya itu berangkat dari mulai inner healing itu modul jadi mulai dari modul empat sebenarnya autonomic nervous system modul lima nafas segitiga tiga modul enam itu kan sudah mulai inner healing inner healing modul enam modul tujuh itu citra diri satu self satu self image dua atau kebalik modul empat itu autonomic nervous system modul lima itu body scan Habis body scan kita segitiga ini udah mulai serial NBSR NBCT ya nah begitu masuk modul 8, self image terapi itu kognitif terapi itu makanya Pak minta audionya nggak ada audionya nafasnya bebas mau senci boleh water breathing boleh bahkan nggak usah pakai nafas apa apa yang penting pelajarannya justru untuk mengubah mindset modul 9 itu inner healing ketik aja inner healing cara tujuan arko Ya di modul itu ada bersama praktek olah nafasnya, tapi bukan di situ yang pentingnya. Saya pernah buatin audionya, lalu orang hanya lihat audionya, nggak dengar pelajarannya mana sembuh. sekarang tak buang aja audionya, ya karena kalau John Gabbard jenuh, sebenarnya it's not about breathing. Ini bukan soal nafas. Penjelasannya itu gini loh. Tadi kan sudah dijelasin juga di modul autonomic nervous system tadi, ya yang saya singgung sebentar. Lengkapnya di modul 4 Jadi nafas mempengaruhi denyut jantung tapi nafas itu dipengaruhi sama rasa nggak usah olah nafas tukang tadi datang Anda nafasnya enggak teratur jantungnya enggak teratur mertua nginep di rumah seminggu enggak teratur bisa alergi muncul jadi nafas dipengaruhi rasa nafas mempengaruhi denyut jantung nah olah nafas untuk mempengaruhi irama jantung olah nafas juga sedikit bisa menguawi rasa. Tapi kalau sudah olah rasa, sebenarnya nafasnya bebas, bahkan nggak penting lagi. Istilahnya itu nggak penting lagi itu ya penting. Tapi untuk menunjukkan betapa pentingnya dan kuatnya rasa atau batin, maka namanya kesehatan mental. Bicara kesehatan mental itu yang penting pelajarannya, komitmen, buka hati, mengampuni, dan seterusnya. Nggak pakai teknik nafas yang mana? Anda nggak perlu teknik nafasnya. Napasnya terserah yang diajak dipelajari di modul-modul sebelumnya. Maka modul sebelumnya ini kita belajar water breathing, whiskey breathing, segitiga, senci boleh juga. Nanti saya post di WA Group, Pak Johannes bersedia mengajarkan senci gratis. Nanti pas waktu inner healing, kognitif terapi, ya itu untuk sembuh dari autoimun juga. Yang bahkan mau punya anak, Anda mandul, bukan mandul, tapi susah punya anak, ya inner healing sama kognitif terapi. Nafasnya boleh dibantu dengan water breathing, whiskey breathing, tapi jangan hanya nafas tanpa kognitif terapi, terapi otak, terapi batin. Bahkan kalau terapi batin dan terapi otak, nafasnya bebas, Saya sembuh dari saraf kejepit, lepas kacamata, belum kenal olah nafas. Itulah kenapa saya bilang nafas itu akan diatur sama tubuh kita sendiri. jenuh jantung kita akan diatur oleh otak kita. Otak kita terlalu pintar denyut jantung akan diatur sendiri, makanya namanya saraf otonom. Cuma dengan pelajaran olah nafas ini juga mau membuktikan bahwa saraf otonom kita bisa kendalikan. Itu kan hebatnya olah nafas. Tapi sebenarnya kita bebaskan saja biar tubuh yang mengatur soal nafas dan denyut jantung, tapi kendalikan perasaan. Nah untuk mengendalikan perasaan itu butuh sesi-sesi sesi dan gak usah pakai olah nafas. Ada sima aja sesi-sesi mengenai termasuk keluarga ya marriage healing itu sebenarnya untuk bagian menyembuhkan batin. Mau nafas kayak apa pernikahannya enggak bener mana bisa nafasnya teratur enggak bisa nonsen. Kalau saya menurut saya perasaan pikiran lebih penting daripada teknik bernafas. dan itu pun yang diajarkan sama John Kabat-Zinn. Ya, kalau aja Anda belajar senci juga sebenarnya akan sampai pada ketenangan batin dan seterusnya itu akan sampai di situ sebagai esensi dari mindfulness life, ya, baik ya, satu dan cukup. Untuk hari ini, terima kasih. Sampai jumpa di modul selanjutnya, ya.